ya ada di Ba, ba, ba benar positif aku. Positif? yang benar saya cek sendiri. Pasti nah, ya, kamu. Yang aku, aku sini masih Yang benar Ini mana ini? Saya, saya cek sendiri nih, ya. aku saya, saya bawa sendiri. Ya. Kamu lihat ini. Ini saya ini nah kamu lihat, sembahuan aja kamu nah gimana kamu, ini, ini, kamu iya, iya. kamu, iya, iya. kamu, iya. kamu ponis begitu, asli vaksin ya dua kali ini, nah, nah, ini saya nah, saya, nah, saya sendiri, minta saya, apa apa yang saya atau positif negatif. Pas, nah, sama. Ini. Nah, yang ini, sama atau negatif, kenapa bisa positif jadi, kan bertanggung jawab di positif nanti. Saya ternyata saya saya negatif. Mereka saya ingin Saya bilang, ini, saya positif. Ucapnya, ternyata saya negatif. Kalau negatif, kamu Saya ingin tiramkan, nggak ada Ini, kamu tulis ini. Mereka Mereka ini. ini. Saya tulis Saya ingin tiramkan. Saya ingin tiramkan. Saya Saya ingin Saya Saya ingin tiramkan. Saya Saya Saya Saya Saya ingin Saya ingin di situ kamu udah ngomong di sini kita video Iya, saya mohon maaf saya Jangan Ngapa sama apaan itu? Karena kalau negatif kok mungkin Bapak langsung saya. Ini Saya udah video Iya, saya mohon maaf karena saya salah. Ini kesehatan enggak aman. Iya, saya mohon. Ya? Jadi agresif. Tadi apa sama kamu? Kerja yang benar. Halo? Warna apa, Pak? Saya dicap positif lagi kamu, kerja yang benar kamu. Kalau saya positif lagi kamu, tapi ini